Baiklah para sahabat Leslar, dimadapun kalian berada, ya. Untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan siang hari ini Ada sebuah kabar yang membanggakan ya, untuk kita semua para fans Leslar sahabat, dia ya, perhatikan kabar pertama Ini kebanggaan banget nih Fanbase dari Leslar L2W.ID kembali persahabat yang menunjukkan prestasi dengan memberikan kebaikan persahabatnya penyerahan bantuan dan pembangunan masjid di Cianjur. Wow, masih alamnya persahabat ya Alhamdulillah. Fanbase yang sangat luar biasa mudah-mudahan tentunya selalu menebar kebaikan kompak dan selalu solid. Dan ini tentu contoh baik banget ya untuk kita semua para sahabat Mudah-mudahan kita juga selalu mendapat kebaikan dimanapun kita berada Duga kembali postingan tersebut oleh akun HP Kentang Kota Sultan Ada kalimat gansan yang dituliskan Masya Allah, Masya Allah Leslan lovers emang barbar -bar banget Tetaplah berbuat baik walaupun terkadang kita dinilai tak baik Di garis bawahi para sahabat, ya Tetaplah berbuat baik Walaupun terkadang kita dinilai tak baik, yuk kompak, solid, selalu mendapat kebaikan, dan selalu mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita. Banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan juga dari para sahabat Leslar, salah satunya dari akun hijau, mawar hijau-hijau, mengatakan dalam kolom komentar, Masya Allah semoga rejeki semakin melimpah, selalu diberikan kesehatan berkah barokah rejeki Leslar Lovers. Amin. Masya Allah bangga persahabat ya, semakin bangga dan semakin bahagia banget kita menjadi bagian dari Leslar Lovers. Dan selanjutnya kita lihat juga persahabat ya ada judukan sisa vitamin nih dari idola kita di Bandung kemarin ya. dia cute banget, romantis banget ya idola kesayangan kita. Selalu memakai baju yang senada, terlihat sangat keren dan sangat menggemaskan banget ya. Apalagi bumil cantik ini yang selalu tampil setiap hari. Fresh banget di ya Mudah-mudahan selalu sehat Dan untuk persalinan nanti Diberikan kemudahan dan kelancaran Amin Dalam postingan tersebut juga Tentu banyak tanggapan komentar yang diberikan Yakni dari akun Yulik MSH Mengatakan dalam kolom komentar Yuk bisa Min cari cidokan lagi Yuk semangat Ini cute banget ya Support dan doakan selalu saja Mudah-mudahan idola kita juga selalu diberikan kebahagiaan dan selanjutnya kita mampir ke akun langit musik persahabat ya Baru saja ini mengunggah sebuah postingan Nih ada sebuah foto mata cantik nih persahabat ya Dan kita lihat di sini Ada sebuah kalimat gampson yang dituliskan Sobat siapa yang udah gak sabar tanggal 6 nanti Langit musik mau bagi-bagi official merchandise The IMA 2021 nih buat kamu Caranya yang pertama follow langit musik yang kedua, tulis jawaban kuis di kolom komentar dengan hashtag giveaway IMA 2021. Yang ketiga, upload ke Instagram feeds kamu, lagu atau playlist yang sering kamu dengarkan dari aplikasi Langit Musik dan ajak tiga orang teman. Pemenang akan dipilih dan diumumkan setiap hari di Instastory Langit Musik. Good luck, sobat. Wow, ini giveaway persahabat yang menangkan official Merchandise Indonesian Music World 2021. Dari langit musik siapa akah aku katanya tuh persahabat ya sudah dipastikan mata cantik ini adalah seorang Lesti Kejora. Wow luar biasa bang persahabat ya perhatikan di kolom komentar banyak komentar yang mengatakan Lesti persahabat dari ikut Layla Shaki. Lesti Kejora katanya persahabat ya Vivian Scarsovy juga mengatakan Lesti itu mah <laughs> Lesti Kejora memang luar biasa bangga persahabat ya Baru matanya saja terlihat tentu sudah ketebak bahwa itu seorang diva dangdut Leslie Lesti Kejora Wah Masya Allah bangga yang Mudah-mudahan idola kita juga bisa memborong piala penghargaan di acara Indonesian Music Award 2021 yang akan dihadirkan hari Senin tanggal 6 Desember 2021 di RCTI dan selanjutnya juga persahabat ya ada info penting untuk kita semua dari antv langsung karena CAL Cinta Abadi Leslar Tetaplah Setia Bersamaku ini akan hadir besok hari Minggu jam 1 siang di Antv jangan sampai lupa, jangan sampai terlewat dicatat jamnya bersahabat ya, besok siang jam 1 di Antv akan hadir karya terbaik dari Leslar Entertainment karena bersahabat ya, episode besok itu ada episode terbaru ketika Leslar ke Bandung wah, makin seru aja bersahabat ya jangan sampai lupa siapkan cemilan kalian dari sekarang untuk menemani Nonton TV kalian di Antv karena idola kesayangan kita akan menyuguhkan vitamin kejutan bahagia untuk kita semua. Dan selanjutnya, perhatikan juga persahabat ya. Ini sebuah kabar yang sangat luar biasa banget diunggah oleh akun Leslar, underscore Kentang Mewah, underscore Premium, yang mana memposting sebuah postingan. Ini ada vlog persahabatan ya dari official RCTI, Lesti Kejora, nominator terbanyak di Indonesia Music Award. Wow, ini fantastis banget ya persahabat ya deskripsinya. Lesti kejuara nominator terbanyak di Indonesia Musik Award persahabat yang selalu kebanggaan banget dan hingga banyak dibanjiri komentar. Perhatikan persahabat ya. Ada komentar yang mengatakan bener-bener ya fansnya Lesti ada berapa sih? Gue pengen ngitung kalau ngevote nggak mau ngalah di kisah sama juniornya katanya tuh. <laughs> berikutnya juga ada komentar dari akun Giska Naufa. Fans Lesti itu super kompak dan solid Wah, terbukti banget di yang Bahwa kebarbaran dari fans sejati Leslar itu sungguh luar biasa Barbar dalam kebaikan mendukung karya-karya Dari seorang diva dendut, Lesti Kejoran Dan kita lihat juga di kalimat yang yang dituliskan Masya Allah, Tabarakallah, Bismillah, Bunda Gak sabar hari Senin, ada yang menghitung fans tuh Hahaha, datangnya tuh persahabatnya ya. Kalau mau dihitung sih nggak akan kehitung persahabat ya Karena fans sejati Leslar itu jutaan hingga miliaran pastinya di seluruh dunia Memang luar biasa kekompakan dari fans Leslar terbukti nyata bangga persahabat ya Mendukung nggak tanggung-tanggung untuk idola kesayangan kita Dan ke kabar selanjutnya persahabat ya kita lihat juga nih Ada sebuah unggahan spesial juga yang diunggah oleh akun Sental Foodie Bilar ini ada kuetes yang sangat luar biasa banget. Persahabat, ya, sebuah kuetes yang relatable banget. Katanya tuh dari Mister Hammurabi, ya orang Korea. Ini menyampaikan, semakin orang itu bersalah, maka akan semakin lantang suaranya. Saat tak ada yang mereka sembunyikan, maka mereka hanya akan diam saja. Mereka hanya akan membicarakan hal yang penting. Wow, ini! Simak baik-baik persahabat ya Ini with yang emang best banget persahabat ya Jadi yang benar Biasanya akan banyak diam Dan yang salah akan lebih rempong Persahabat ya Dan ribet macam-macam nyari pembenaran Itu yang dituliskan dalam sebuah kalimat caption oleh Sental Putih Bilar Postingan tersebut juga Tentu banyak dibanjiri komentar Dan respon yang sangat luar biasa Salah satunya dari Agung Instagram Sebodo Teuing Anos mengatakan dalam kolom komentar, Aw oh, nusuk banget deh, katanya tuh persahabat yang luar biasa banget yang quotes ini. Mudah-mudahan saja idola kita tentu diberikan perlindungan dan berikan kesabaran. Amin ya rabbal alamin." Dan selanjutnya, kita lihat juga persahabat ya ada unggahan info dari Indosiar karena 38 hari lagi akan hadir acara yang paling dinanti banget nih oleh fans Lestlar juga. Akan ada acara ulang tahun Indosiar yang ke-27 Bakal hadir juga pastinya Leslar di panggung Indosiar Ada sebuah kalimat gansan info juga yang dituliskan di postingan tersebut Tungguin kemeriahan hut ke-27 Indosiar yang akan diramaikan oleh para artis top Indonesia Dalam 38 hari lagi ya Siapa nih yang kalian paling tunggu penampilannya tuh persahabat ya Pastinya Tunggu Leslar di atas panggung Indonesia Dan selanjutnya juga persahabat ya Ada sebuah postingan yang sangat luar biasa membanggakan juga Ini ketika di acara lapor Pak persahabat ya Ini bintang tamunya ada Fatin Sitya Lubis Yang mana ini tentunya memention dari oleh Siki Jorah persahabat ya Bangga banget dan tentunya bahagia banget persahabat ya Ketika Nama Lesti Kejora itu Dimension, bersahabat ya oleh mereka. Duh, Lesti memang juara banget ya. <laughs> Dan sangat luar biasa. Orang-orang terdekat aja semakin kagum kepada Lesti Kejora. Salah satunya ada Fatin Zidki yang selalu kagum dengan Lesti. Wow, masya Allah banget. Hingga di kalimat caption dituliskan oleh Resian ke Leslar 24. Seneng aja nih, idola aing dedek lasik ke jori di gitu, hehe, <tuh> siapa tahu Dari mention Leslar, suatu hari nanti beneran jadi bintang tamu di lapor, trans setuju, amin. <tuh> bayangin dedek yang dijulitin suara cemprengnya saat ngomong dan kakak Rizky Bilar. Dijulitin ekspresinya saat bernyanyi, seru aja bayangin mereka dijulitin sama komandan Andre CS, apalagi lawakan kakak itu, tipe bapak-bapak, pasti Wendy gemes nih liatnya, <tuh> Ini good banget persahabat ya. Yuk mudah-mudahan saja. Tentu kita doakan mudah-mudahan Lesti dan Rizky Bila selalu diundang oleh acara-acara yang sangat luar biasa. Kita masih menunggu kabar baik dan kejutan bahagia selanjutnya. Tetap pantingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar idola kita, Lesti dan Rizky Bila. Untuk informasi di siang hari ini, bagaimana tanggapan kalian setelah berkomentar? Bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.